Hari Minggu, adik-adik. Halo, adik-adik dan semua keluarga di rumah. Gimana nih kabarnya? Kakak berharap kabar adik-adik dan seluruh keluarga baik-baik ya, karena kakak-kakak di sini kabarnya juga baik-baik. Nah, betul banget, Kak. Hari ini kabar kita baik semua nih adik-adik. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hanya karena kasihnya, kita masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Nah, adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini? Di gitaris ada kak Yakobus, dan di kak Honis ada kak Daniel, di liturgos ada kak Rachel dan kak Olen. Nah adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri yuk, kita mau mengangkat pujian sebelum masuk ke dalam ibadah nih. Nah biar kita jadi lebih semangat dan gak ngantuk lagi, yuk berdiri yuk nah mari kita angkat pujian yang berjudul sungguh senangnya naik kereta. Dilang dua kali ya. semangat nih kak iya nih kak mm -mm. gimana kalau kita nyanyi satu lagu pembuka nah boleh banget tuh kak tetap berdiri mari kita angkat pujian satu anak Tuhan pergi sekolah minggu musik Dalam posisi tetap berdiri adik-adik, tutup mata, lipatkan tangan, dan tundukkan kepala, mari kita bersatu dulu. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik karena kita sudah bersaat teduh, adik-adik diharapkan untuk tetap berdiri dengan tenang ya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seperti burung pipit, kita juga sangat kecil di dunia ini. Burung pipit yang kecil aja sangat disayang Tuhan, apalagi kita. Di dalam hidup kita terdapat berlimpah kasih Tuhan, sehingga kita harus mampu mengasihi orang lain. Seperti ungkapan tadi, Mari kita angkat pujian dari Kirung Caria 17 burung pipit yang kecil tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah IHMPA secara online hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak layan yang akan membawakan firman dan adik-adik yang mendengarkan. Kiranya ya Tuhan ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur pujian. Ayo dibuka kitabnya ya. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau ulang lagi ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 103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 Disembuhkan serta ditolong oleh Tuhan nah, Sehingga kita juga harus mau untuk menolong orang lain yang kesusahan Serta memaafkan yang bersalah kepada kita Untuk meresponi masmur yang sudah kita baca tadi Mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 20 Bapak di Sorga Firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, bisa mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman yang akan disampaikan pada hari ini ya. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita dengarkan firman pada hari ini. Halo, selamat pagi dek adik, adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini Katomi akan membawakan sebuah firman Tuhan nih. Sebelum itu adik-adik siapkan dulu yuk Alkitabnya dari Kisah para Rasul 2, ayat 1-13. Kalau sudah ketemu, biarkanlah kitab kita tetap terbuka. Kita siapkan hati kita. Kita berdua dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkata penyertaan-Mu sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa bangun dengan keadaan sehat dan mengikuti IAMPA online bersama di melalui channel Youtube Shalom Depok. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Berkati kami agar bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kisah para Rasul 2 ayat 1-13 yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kisah para Rasul 2 ayat 1-13 yang berbunyi demikian.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 filia Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdatangkan dengan kirene pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yehuda maupun penganut agama Yehuda kereta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang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 Adik-adik, pelajaran Alkitab kita hari ini berjudul Kuasa Roh Kudus Memampukanku. Nah, Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar nih dari sebuah peristiwa yang gak asing lagi nih di telinga Adik-adik. Ada yang tahu nggak nih Adik-adik? Nah, peristiwa itu bernama Hari Pentakosta. Adik-adik ada yang tahu nggak sih arti dari Hari Pentakosta itu? Ayo coba diingat lagi Adik-adik. Nah, iya betul, Hari Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga nah jadi ceritanya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga Tuhan Yesus itu melarang murid-murid dan para orang percaya yang kepada kepadanya untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk berkumpul di suatu tempat dan menunggu akan janji Tuhan yang akan turun bagi mereka janji Tuhan itu adalah turunnya roh kudus bagi para murid dan orang percaya setelah meninggal perintah tersebut Murid-murid dan orang percaya yang kepada Tuhan Yesus melakukan seluruh perintah yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah mereka itu berkumpul di suatu tempat di sekitar Yerusalem tepatnya pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah pada saat mereka lagi berkumpul nih adik-adik, tiba-tiba terjadi nih beberapa peristiwa yang membuat mereka terkejut. Tahu nggak adik-adik apa yang membuat mereka terkejut? Yang pertama pada saat lagi mereka berkumpul nih, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit yang masuk dan memenuhi tempat di mana para murid dan orang percaya kepada Tuhan Yesus lagi berkumpul nih. Nah, setelah angin keras itu menghilang, tiba-tiba muncul lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di atas kepala seluruh murid dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seketika itu juga, roh kudus turun dan memenuhi para murid dan seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari segala perundjuru daerah. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, nah tiba-tiba mereka ini bisa mulai berbahasa Roh adik-adik, dan serta mereka juga bisa berbicara berbagai bahasa yang sebelumnya itu mereka enggak tahu adik-adik itu bahasa apa, tapi mereka tiba-tiba bisa mengucapkan bahasa itu. Nah sampai di sini Kakak mau tanya nih, kira-kira apa sih yang mereka ucapkan dalam bahasa Roh tadi? Nah, para murid dan orang yang mempercaya kepada Yesus itu mulai memuji nama Tuhan dan memberitakan kebesaran Tuhan dengan menggunakan bahasa roh yang mereka gunakan tadi adik-adik. Nah, beberapa rangkaian yang tadi kakak ceritakan ternyata yang makna tersendiri ya, adik-adik. Untuk yang tiupan angin keras dan munculnya lidah api di atas kepala para murid dan orang percaya menandakan bahwa besarnya kuasa Allah melalui turunnya roh kudus kepada para murid sehingga mereka berani dalam memberitakan firman Tuhan. Ketika para murid dan orang percaya seketika mampu menggunakan bahasa roh, nah hal itu mendandakan bahwa roh kudus yang mereka terima memampukan mereka untuk bisa memberitakan Injil dengan menggunakan bahasa daerah dari tiap orang yang hadir pada peristiwa tersebut. Melalui bahasa roh ini juga, kita mengerti nih, bahwa firman Tuhan itu wajib diberitakan kepada semua orang tanpa melihat dari mana asal orang itu. Dan semua orang itu berhak untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Adik-adik hari Pentakosta sebagai hari turunnya roh kudus perlu kita pahami juga nih. Sebagai peristiwa penanda bahwa firman Tuhan itu harus dikabarkan kepada semua orang dari berbagai daerah. Peristiwa turunnya roh kudus di Yerusalem merupakan rencana Allah. Agar semua orang dapat mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Hari Pentas Costa juga merupakan sebagai pengingat nih bagi kita untuk mau dan berani dalam memberitakan Firman Tuhan di manapun kita berada, walaupun mungkin respon yang kita terima tuh kadang kurang baik adik-adik, mungkin adik-adik bisa saja dikucilkan atau malah justru dijauhi. Nah pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sih caranya kita memberitakan Firman Tuhan? Kan kita masih uh, usia anak-anak nih. Nah kakak tahu nih caranya. Cara mudahnya adik-adik bisa mulai dari memberitakan firman melalui hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya yang pertama, adik-adik bisa berani mengingatkan teman kita yang mencontek. Atau kita juga berani menunggu teman kita yang ketahuan mencuri barang orang lain. Adik-adik memberitakan firman juga kakak membutuhkan keberanian. Karena bisa saja nih pas adik-adik mengingatkan teman atau saudara kita, yang mereka lakukan itu salah dan tidak boleh dilakukan, adik-adik justru dijauhi dan dikucilkan. Oleh karena itu, adik-adik perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan meminta pertolongan dan kekuatan agar bisa tetap kuat dan berani, memberitakan yang benar. Nah, gimana sih cara kita agar selalu tetap dengan Tuhan? Tentunya balik lagi dong, kita selalu setia baca firman Tuhan dan rajin berdoa dan rajin ikut iampe online yang sedang adik-adik ikuti. -adik kita juga bisa belajar dengan dia dan masih banyak contoh lain yang adik-adik bisa lakukan. Sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik tetap berani dan setia dalam memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dimanapun adik-adik berada. Amin. Shalom, selamat hari minggu adik-adik. Nah, hari ini Kak Audri mau menyampaikan aktivitas untuk kelas AT. Nah, jadi tadi kan udah denger ya adik-adik firmannya. Itu tentang hari Pentakosta, di mana turunnya Roh Kudus ke murid-murid Tuhan -murid Yesus. Nah, turunnya itu kan dalam bentuk lidah-lidah api, adik-adik. Jadi, aktivitas kita sekarang, kita mau membuat lidah-lidah api. Nah, siapin dulu ya alat dan bahannya, adik-adik. Yang pertama ada kertas HVS, lalu ada lem, gunting, pulpen, atau spidol dan alat warna seperti krayon atau pensil warna nah yang pertama kertas HVS nya digunting menjadi bentuk lidah-lidah api seperti ini adik-adik, nah kalau sudah disimpan dulu ya selanjutnya HVS nya dipotong lagi seperti bentuk ini, segi empat yang kecilnya seperti ini ya, kalau sudah nanti kertasnya dilipat menjadi dua bagian lalu ujung-ujungnya nih dipotong jadi bentuk lekukan gitu Adik-adik. Kalau Adik-adik merasa kesulitan, boleh lo minta tolong mama papanya atau yang sedang mendampingi Adik-adik untuk beribadah. Nah, kalau sudah jangan lupa nanti ditempel terus diwarnain Adik-adik. Kalau Adik-adik mau langsung pakai origami yang berwarna juga boleh ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, di atasnya ini Adik-adik Adik-adik tulis roh kudus memampukan Audrey untuk, nah tadi kan yang dilipitan kecilnya, tuh kertas yang kecil ini dilipat dua kan, nah jadi bisa dibuka seperti ini adik-adik, di dalamnya ini adik-adik tulis, e, pengalaman adik-adik, e, pas adik-adik merasa diberi kuasa oleh roh kudus, misalkan contohnya ke Audrey itu, Audrey merasa dimampukan saat, Kaudri menegur teman-teman Kaudri yang melakukan kesalahan. Nah, Kaudri kan ini bikinnya cuma tiga ya. Adik-adik, kalau mau bikin lebih dari tiga juga boleh loh. Misalkan adik-adik mau bikin sepuluh juga boleh banget. Pokoknya sebebasnya, sebanyak-banyaknya, dan sebagus-bagusnya yang adik-adik bisa bikin. Jangan lupa ya, nanti kalau udah selesai aktivitasnya, dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Shalom. Kaudri tunggu ya, nanti Kaudri lihat. Oke, sampai jumpa. Gimana adik-adik firmannya? Bisa dimengerti kan? Kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah persembahan yang sudah dikumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya adik-adik. Persembahannya bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa men barcode yang ada di sini, adik-adik. Kak -adik. Rachel dan adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta PA ya. Yang pertama, kami kakak layan pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Nah yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Rachel kelas 6 sudah beribadah. Nah untuk adik-adik yang belum bisa menulis bisa meminta bantuan mama, papa atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang sedang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah ihm Online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pak KTA Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, adik-adik dan juga Kak Olen, jangan lupa nih, Minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak GPB Shalom Depok. Jam berapa? Tetap jam 7 pagi di channel GPB Shalom Depok, oke? Okay? Kak Daniel, Kak Yakobus, Ka dan adik-adik yang ada di rumah. Sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi berkat untuk kita semua ya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 untuk menutup ibadah hari ini mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaanmu sehingga pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firmanmu kiranya Tuhan melalui kejadian hari Pentakosta itu dapat kami maknai dengan kami bisa berani untuk memberitakan firmanmu baik itu dari hal-hal yang kecil seperti mengingatkan teman-teman dan saudara di sekitar kami Tuhan, kiranya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Pada saat ini, kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami, berkati kami ya Tuhan, agar bisa berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu lagi Minggu depan.